PPSSPP gold. Langsung ke Tenchu Time of the Assassin. Langsung langsung langsung langsung langsung. Oke. Okay. kita ke Mission Builder taran mission Oke di part sebelumnya kita memainkan yang ini ya bambu mesh untuk yang sekarang kita mainkan yang desa AKF atau AKF Village kreator Adit Kavas saya sendiri tepatnya di village itu desa misinya Eran atau menemui seseorang ya tapi kalau saya main kan tidak begitu, saya akan bantai semuanya, ini karena saya salah bikinnya ya, guys ya, harusnya annihilate, bukan eran ya, karena nggak bisa diedit, karena udah kepala nggak pencet, Ya udah eran aja, kita menemukan seorang, si Ikoyama, oke, kita enter, Yap, nah karakter selek sini sebelumnya, ah sebelumnya saya menggunakan Shinogi ya, tapi karena di desa ini Shinogi jadi bosnya raja tepatnya raja desa, <laughs> bos di desa, saya pakai karakter favorit aja ya, Tatsumaru ini dia, Oke, masuk intro atau opening, welcome meet Iko Yama and Don tuh kan. Cuma disuruh ketemu Ikoyama, dan selesai. Oke. Kita bawa equip Kita bawa item atau equip Nah, ini scannya. Dari Sekia, misinya dari si Sekia. Kita dapat misi dari Sekiya lihat ekspresinya ekspresinya kaget banget ya, dan dia berkata, eh, eh, eh, eh, bikin latah aja, temui Iko Maya, awas ada beruang. kan, suaranya saya bikin serupa dengan Sunio, lihat orang aja kayak Sunio. Ah, lelatahnya bahasanya, uh, sungguh vulgar. Nah di sini, saya kurang kreatif ya di sini dari awal udah dikasih benda untuk ya tadi karena pemilihan ekip itu disekit karena itemnya equipnya ya di sini di peta untuk dilute siap untuk dilute Oke kita lihat dulu sebentar peta nah gini cukup kita akan sebentar. Di sini ada ini perempuan, cewek. Kita racunin aja, uh. okay. Munduk Munduk rontok, rontok, rontok. Yuk, dia pungut, makan racun. Aduh. Loh, kok berhenti keracunannya? Ini sih ngerepotin, bunuh aja pakai ini. Wah, what, what is that? Uh, satu lagi. Ada sedikit banget lagi. Racunan dia. Oke, untuk lebih amannya, saat masuk desa, kita nyamar dulu ya, pakai baju jubah ini. Sat, ya, tiga di -gadis desa ah lebih cutong, ah ada lagi depannya, ah, cepat cepat Terlalu lama, -lama. banyakan gayan itu semaruh, ah mati kau ya, <laughs> oke okay, kita sudah mengclear itu masuk, masuk desa, datang datangnya ada musuh dekat sini. Siap. Oh, ada ningken. Aduh, tawanan. Sini, sini, Ada dua ningken, kalau gak salah sini. Sini, sini. Sini, Enggak ada. Mana satunya? sini. Ini kawan anjing dia terlalu pendek Nggak bisa digebuk bisa metasumaru ya kelemahan metasumaru gitu Dia bawa pedangnya nggak dipakai pedangnya tuh Oke, eh, aman-aman-aman Ini kita racunin aja lah Serigala itu Darahnya sedikit tetap mati ah semakan tuh racun jadi uh, makan lagi tuh racun kan tuh nanti. Mati. Nah, juga ada. Nah. Oh. lagi. Lampak. Dia makan. Barat, Barat sama aja, ya. begitu karena ya, itu kurang kreatif di pembuatan desanya. <laughs> kanan kiri sama aja, namanya dikit, beda tampilan dikit. Oke, okay. kita sini. Waduh, awas awas! Iya, makan tuh. Wat, wat, wat. Wait, uh, dari atas, guys. Udah piksu dari atas. Buruh. Lompat Lah, mau ngumpet malah bunuh diri. Dia lompat ke air. On kamu. <laughs> Aduh. Oke. Okay. aja lo nongol dari atas ini. <laughs> ah, lempar tuh makan tuh. ki udah tawan lagi yakh ancer kali itu sih. menari menari di atas sungai nyebur oke ternyata dua orang itu mati di sini Ini sudah di clear tadi ada dua bixu di sini. Uh... Oke. Oh, <susik> ya ini dia. masih lumayan. Oh iya. Saya ingat ya eh, sini ke belakang aja se, naik, aman dari atas. Nah, lihat lihat kan, ada apa tuh? Udah beruang dikurung ya. Tangkap semua warga desa dikurung situ di dekat balai desa ya, tahun apa tahun square. Oke, kita kasih... Kita siksa dulu dia, ya. Nggak enak, nih. Nah. Kita siksa dulu pakai nasi beracun. Aduh, lempar kayak ke sana lagi. Mana mau ngambil dia? di ruangnya mau ngambil, lebih sulit, ya. <tik> lihat, nih. <lihat. tik> lempar bom aja, lah. Kan bom Kan bom Tiga kali busuk Nah itu last nih Hahaha <laughs> nasi bungkus tuh, gak sih? makasih semua buang nasi racun terburu ngumpul dia aku ngasih keracunan uh. oke, saya rekum uh. ah dapet ini ya kayu deh kita kalau mati bisa hidup lagi mana tuh Duh, bakar harusnya mana biksu tong udah dua tadi ketahuan kan kecebur lagi kecebur di lokan sawah eh iya yeah. skin raja ya raja menatap kita ketahuan gini keluar skin nih asyik ya berkata mamak maaf aku bilang adek <laughs> oke okay. Orang latah salah ngomong ya kan. Orang latah tuh emang sekarang begitu. <tuh> salah ngomong. <tuh> Maaf bukan mengledek orang latah tapi orang latah itu lucu. Masuknya di komedian ya. Oh, ini lagi. kita nih. Kau katakan jelas kamu pak, kotak. Hmm. Ini biksu yang tadi di sini bukan Awas, ya? Awasnya ada apa nih? dasar kusinya di mana tapi turbik situ. oke, clear. Hop. Uh. Oke. Okay. Kita jalan, jalan ke sini. Jalan, jalan ke sawah. Nah, ini ceritanya tebus ke desa lain atau hutan atau apalah jalan gunusan sama di sebelah barat juga gitu ya eh sebelah timur ini kan barat sebelah timur pun sama aduh apa sih kabur saya mau mengambilkan ini sawah sama Aduh si nogil ternyata kabur kabur kabur kabur Apa dikejar terus oh, ini sini enggak enggak ada Okay. ke asalnya di bal desa Apa banget ngajar saya sampai sini dia oke itu dia kamu terus mati repot kawan oh, kamu uh. Oke, eh, udah mati bosnya. Terus tinggal bunuhin rocok-rocok. Ada nah, sekitar sini nih. Ke sawah aja, ke sawah lebih aman dibanding kota. Oke. Okay. Enggak apa-apa, santai. Kalau di sini, up, hati Oh, itu dia. Ya, kelihatan Segala si tuh anjing di dalam kolam Masuk ke jeburnya Kan, kelamaan truk begitu, dia nggak bisa mukul anjing ya, pendek kan? Sih, ajak aja kejebur yuk. yuk, berenang yuk, berenang yuk, sini, sini, yuk renang yuk, sini, ayo ketik ketik ketik yuk, berenang sini, yuk renang bareng biksu-biksu tong. Sini, loncat. Loncat sini. Bagus. <laughs> Oke. Okay. Saya menaruh tuh musuh kanan-kiri ya. Berarti di sini udah nih. Sebelah timur udah, berarti sebelah barat nih. Ningken. Bur juga kali, nyakap juga. nggak bisa dibunuh ya. Nih giring aja ke sini. lagi sama teman-teman kamu. Loncat. woi loncat, oi. Ayo ah. sini ikut. Aduh. Ikut, ikut, ikut, yuk. yuk. Aduh. Ini kucingnya ikut. Aduh, sini ikut. Eh. Wah, salah jalan, guys. Mentok situ. Kabur-kabur, kabur-kabur. Saya <guluh> yang geng, yang bikin saya yang kayak terjadinya karena gak lihat peta ya. Oh, pojokan sana ke selatan ya. Ke utara lagi. Gerak kita sampai mana dia? Ke sini. Entar. Oke. Okay. Aduh, ngejer dia sini, aduh. As, kepalang ah. aja kamu. Semoga giring ning kan tadi mending kan ya. Ikan-nya sini deh, sulit ngeburung kamu. Sini, sini, ikut sini renang. Sini, ikut renang sini. Sini. Up, sini renang. Oi, sini, oi. Eh, sini. Sini, udah tinggal sedikit lagi sini, sini. Bagus. Nyiap merepotkan darah dulu uh, health potion oke okay. tadi ada biksu tong hati hati ada biksu tong hati hati sepi banget nih kayaknya ada musuh ini tadi ada yang wiksu Mana ya Oh mati mungkin Wiksutongnya. Oke kita keliling-keliling Cari-cari tanda tanya kalau sudah tidak ada berarti musuh di desa sudah dimusnahkan ratakan nah, ini ya ini tadi Si mbak, -mbak di sini nih nah. oke okay. mbak-mbak saya taruh di sini satu sama di pintu gerbang satu ada kolam di tengah ada kotak Ya, sudah ada pasar kecil. <laughs> Ini kalau ada penjahat atau hewan buas dikurung di sini. <laughs> Oke, kita ke sini. Nah, sudah habis sepertinya yang di kota, yang di desa. Ke sini. Nah, Iya, sempulung dia ternyata ini cepak cepat tuh, ruang cebur. Nah, lawan. Nah, kepalang masuk ke dalam nah, lawan aja. Aduh. Nah, kepalang masuk selokan, lawan aja. Nah, pakai ini naik mati kamu Oke okay, kalau di sebelah barat ada beruang maka sebelah timur pun ada beruang karena kurang kreatif itu sama karena kanan kirinya kalau agak berbeda-beda, repot juga. Mana dia, musuhnya itu? Dia, hati tawan ngadep dia ke sini, nyebur sana dah. Nggak kelihatan, sudah di atas kamu, nggak bakal kelihatan, hehehe Terjebak, ya kalau udah nyemplu nggak terjebak, bunuh! si ikomaya kita set peta ya nah ini tampilannya ya tadi kita muter-muter aja tuh disitu ikomayanya sini oke nah ini sebelah barat dan sebelah timur sama ya sawah atau ladang tadi sini oke kita ke sini nah balai desa oke. Okay. warna biru-biru adalah air sungai yang merah-merah tanah dan bangunan ini warna hitam tanah tanah paling datar ya. intinya apa sih tanah tanah dasarnya kalau udah warna merah berarti kita lebih satu tingkat, lebih tinggi tanahnya. Uh. Yang warnanya merah terang ini rumah ya, perumahan. Kita nah, cukup, kita sana. Untuk menemui Iko Maya. Disini agak sulit ya, karena sih bikin jurang sini salah pencet, salah pencet sedikit, jebur kita mati. Up, yep. aduh, hampir kan. Up, itu dia Iko Maya. lagi dari sekia dan dia berkata sana pergi ke kota pengawalan, pengawalan. ini gila prequel dari misi yang AKF tahun itu kita lanjutin tuh sana pergi ke kota pengawalan kita lihat skor SQ44, NQ10, Spotland 300, Innocent 50, ya mau si Mbaba ya. ini. Spesial minus 358, total minus 554, Tug. Disainya Tug. Oke, sekian ya. tampilan dari Mission Wilder Village atau Desa. Jangan lupa subscribe, karena selanjutnya adalah Vision Builder di Kota atau Town. Sekian terima kasih telah menonton. Salam, AKF, Adikadirin, Badrin, Zagitarius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.